mantik. Habis ini lengkap. Ayo, ayo, mandi ayo! Ya yeah. dalam ya apa Ibu kita juga sini gitu, udah? udah. Mm hey, -hmm.